celakaan lor celakaan pas dengar panu um aku sumber kencono iki macet total ya dekat merapat iki korbannya nya kayaknya jelas nih mas ayo sumber kencono lagi Ya, lajunya ya, sangat kencang, terus pertama saya lihat itu nabrak sepeda motor, bowling, lantas terus, ini bowling gitu. Banting stir gitu maksudnya? Iya, iya. Kondisi penumpang yang lain waktu kejadian itu gimana, Pak? Ya, panik gitu. Saya kan paling depan Oke, tersilap, kelihatan tuh, sepeda motor jatuh tiba-tiba, wah mana ini ya? Saya gitu. Tengah tangga, gimana? Kan? Mutut juga, ada terus langsung nabrak sepeda, ganteng setir gitu.